aplikasi ada kami ini salah satu aplikasi pinjol yang lumayan raksasa dengan limit hampir 80 juta, siapa hari ini yang mungkin udah pernah ngedapetin limit 80 juta Selamat datang di channel. apa kabar fans mas subscriber sih ya yang mungkin hari ini sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah melakukan tombol subscribe, like dan udah ngesar ngesar semua video-video kita dan mudah-mudahan kalian hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya harus masih bisa semangat ya supaya kita bisa melewati Ramadan tahun ini dengan baik, dengan sempurna dan dengan tidak memikirkan hutang pinjol lagi. Oke baik, sebelum melanjutkan video ini aku pengen mengabsenkan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 Oke baik apa kabarnya hari ini kalian yang sedang memasuki Ramadan ke-6 pada hari ini ya. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini puasa kita lancar tanpa ada yang bolong-bolong ya kan. Apalagi yang mungkin hari ini sedang panik dan galau karena masih terlilit dengan hutang pinjol. Dan hari ini sedang stres berat ya. Udah gak sanggup lagi ngapa-ngapain tapi kalian harus tetap sanggup untuk berpuasa tahun ini. Oke baik hari ini kita pengen ngebahas ya ada enam aplikasi pinjol yang akan kita jelaskan kepada kalian. Dan mungkin salah satu dari enam aplikasi ini ada yang sedang kalian pakai dan belum mampu melakukan penyicilan ataupun mungkin pelunasan. Apa aja sih bang aplikasi pinjol yang akan abang jelaskan pada video kali ini. Nah yang pertama adalah ada modal. Aplikasi ada modal, dan yang kedua adalah aplikasi Finplus. Dan yang ketiga adalah aplikasi KTA Kilat, dan yang keempat adalah aplikasi singa dan yang kelima adalah aplikasi ada kami dan yang terakhir adalah aplikasi watas nah siapa hari ini yang sedang memakai salah satu dari aplikasi pinjol yang tadi kita sebutkan dan mungkin hari ini belum mampu melakukan pembayaran dan sekarang sedang bertanya-tanya apakah aplikasi ini sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak bang apakah ini sudah legal ojk atau tidak bang karena hari ini masih banyak masyarakat kita itu yang nggak tahu ternyata aplikasi pinjol yang mereka gunakan ini ternyata belum legal legal OJK dan apakah mereka akan melakukan penyebaran data Bang dan apakah mereka ini sudah terkoneksi ke slik OJK banyak ya yang bertanya-tanya seperti itu dan akan kita kupas tuntas pada video kali ini Oke kita pengen mulai dulu untuk di aplikasi yang pertama adalah aplikasi ada modal dan siapa hari ini yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi ada modal ini dan bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi Ada Modal ini dengan posisi belum mampu melakukan pembayaran? Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di video kali ini. Nah, aplikasi Ada Modal, ya, apakah aplikasi Ada Modal ini ya sudah legal OJK atau tidak? Jawabannya sudah. Aplikasi Ada Modal sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Dan apakah aplikasi ada modal akan melakukan penyebaran data ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran? Jawabannya tidak boleh dilakukan oleh aplikasi ada modal karena mereka sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Dan apakah aplikasi ada modal ini sudah memiliki debt collector lapangan? Ini merupakan salah satu pertanyaan yang paling banyak kita simpan dan kita kumpulkan terkait tentang debt collector lapangan. Nah untuk aplikasi ada modal belum memiliki debt collector lapangan. Ya, jadi kalian masih punya kesempatan untuk melakukan penyicilan dan ngumpulin uang lalu kita bayarkan semua hutang-hutang kita, ya. Dan apakah aplikasi ada modal sudah terkoneksi ke SLIK OJK? Banyak juga yang bertanya seperti ini. Jawabannya belum. Untuk aplikasi ada modal belum terkoneksi ke SLIK OJK. Itu untuk di aplikasi yang pertama. Kita pengen lanjut, ya. Untuk di aplikasi yang kedua adalah aplikasi FinPlus. Siapa hari ini yang belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi FinPlus ini dan sekarang sedang panik ya berlebihan lagi ini? Apakah aplikasi FinPlus ya sudah terdaftar dan berizin di OJK bang? Jawabannya sudah untuk di aplikasi FinPlus sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK dan apakah aplikasi Finplus ini akan melakukan penyebaran data bank ketika kami belum mampu melakukan pembayaran jawabannya tidak ya tidak boleh dilakukan oleh aplikasi Finplus walaupun kalian belum mampu melakukan pembayaran karena aplikasi Finplus ini sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK dan apakah ya aplikasi Finplus sudah memiliki debt kolektor lapangan banyak nih yang ketakutan karena belum mampu melakukan pembayaran ya, takut ketemu dengan debt collector lapangan. Jawabannya belum ya, aplikasi Vinfus belum memiliki debt collector lapangan. Nah Hore ya yang punya dua aplikasi ini ternyata belum memiliki debt collector lapangan Dan apakah aplikasi Finplus ya sudah terkoneksi ke Slick OJK Banyak yang bertanya-tanya tentang ini nih Jawabannya juga belum ya untuk aplikasi Finplus belum terkoneksi ke Slick OJK Nah kita pengen ngebahas untuk di aplikasi yang ketiga tentang KTA kilat Apakah aplikasi KTA kilat? sudah terkoneksi ke slik OJK apakah aplikasi KTA kilat sudah memiliki deb kolektor lapangan dan mereka akan melakukan penyebaran data dan untuk di aplikasi KTA kilat sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK ya dan apakah aplikasi KTA kilat ini sudah memiliki deb kolektor lapangan Bang ada yang udah pernah ketemu dengan deb kolektor lapangan dari aplikasi KTA kilat Jawabannya untuk di aplikasi KTA Kilat belum memiliki debt kolektor lapangan. Dan apakah mereka ini akan melakukan penyebaran data Bang ketika kami belum mampu melakukan pembayaran? Jawabannya tidak boleh ya, aplikasi KTA Kilat ini sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Jadi tidak boleh ya mereka itu melakukan penyebaran data. Dan apakah mereka sudah terkoneksi ke slik OJK. Akan kita pastikan pada video yang selanjutnya. Dan di urutan yang kelima kita pengen ngebahas tentang aplikasi ada kami. Ya, aplikasi ada kami ini salah satu aplikasi pinjol yang lumayan raksasa dengan limit. Hampir 80 juta Siapa hari ini yang mungkin udah pernah Ngedapetin limit 80 juta Atau mungkin kemarin gua uh, Lagi live streaming itu Ada yang mengaku katanya udah dapat limit 40 juta Wow banget ya Untuk di aplikasi ada kami ini limitnya lumayan fantastis Dan ternyata hari ini Banyak yang belum mampu melakukan pembayaran dan sekarang sedang gelisah bertanya-tanya karena terus-terusan merasa dihantui sama DC aplikasi pinjol dari ada kami ini. Nah, apakah aplikasi ada kami sudah legal OJK? Jawabannya sudah ya. Untuk di aplikasi ada kami ini sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Dan apakah mereka akan melakukan penyebaran data ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran? Bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi Ada Kami? Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini. Nah untuk aplikasi Ada Kami ini tidak boleh melakukan penyebaran data ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran. Apalagi mereka ini salah satu aplikasi pinjol yang lumayan raksasa dengan total limit puluhan juta. Ya, dan apakah aplikasi ada kami hari ini sudah memiliki debt kolektor lapangan? Jawabannya belum. Untuk di aplikasi ada kami belum memiliki debt kolektor lapangan. Ya, jadi kita masih punya kesempatan ini untuk ngumpulin uang lalu membayar hutang dan tidak lagi berurusan dengan semua yang namanya aplikasi pinjol ya. Dan apakah aplikasi ada kami sudah terkoneksi ke selik OJK Ini sama seperti KTA Kilat. kita akan beritahukan di video yang selanjutnya Dan di aplikasi yang terakhir adalah aplikasi UATAS banyak juga ini kemarin pas kita live streaming yang bertanya-tanya tentang aplikasi UATAS ini. Apakah aplikasi UATAS ini sudah legal OJK atau tidak bang? Jawabannya sudah ya. Untuk di aplikasi UATAS ini sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK guys. Dan apakah mereka sudah memiliki debt collector lapangan? Jawabannya belum. Untuk di aplikasi UATAS belum memiliki debt collector lapangan. Nah. Nah. Dan apakah mereka akan melakukan penyebaran data Ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran Jawabannya tidak boleh ya. Untuk semua aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu Tidak boleh melakukan penyebaran data Dan kalau seandainya semua aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK ini Melakukan penyebaran data Kalian bisa nanti segera langsung saja laporkan Kemana bang kami akan laporkan Kepada pihak OJK boleh Berapa bang nomor kontak WhatsApp OJK Nih kalian bisa melihat Nomor kontak WhatsApp OJK ini kalian save terlebih dahulu. Nanti kalian silahkan tinggal laporkan dan chatting saja. Dengan tagar hubungi petugas. Lantas kami bisa ngelapor kemana lagi bang? Kepada pihak AFP. Kalian bisa laporkan dan DM Instagram pihak AFP. Apa sih AFP itu asosiasi pendanaan fintech bersama Indonesia. Dan kemana lagi bang? Kalian boleh juga melaporkannya kepada pihak kepolisian terdekat di kota kalian. Dan apakah aplikasi UATAS ini sudah terkoneksi ke Slik OJK? Jawabannya belum. ya. Jadi kita masih cukup punya waktu untuk melakukan penyicilan dan pembayaran. Yang terpenting di bulan Ramadan ini kita bersihkan dulu hati dan niat kita. Kita luruskan pemikiran kita. Kita akan bayarkan nanti ketika kita memang sudah punya kemampuan untuk melakukan penyicilan dan pelunasan. Dan jangan lagi kalian gali lubang tutup lubang. Berhentilah pada momen seperti ini. Berhentilah untuk mencari dana talangan ke sana dan kemari dengan cara meminjam kembali di aplikasi yang lain. Jangan lagi menutupi masalah yang lama dengan cara menciptakan masalah yang baru. Ya bertahan dan bersabarlah seperti ini terlebih dahulu Insya Allah nanti pasti ada aja sih solusi dari setiap permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi Yang penting stop panik berlebihan dan buang semua rasa takut kalian Oke baik jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh